Menemani santai pagi kalian selalu Ini pemimpin akan menyuguhkan info-info menarik Dan pastinya cidukan-cidukan vitamin yang sangat bahagia dari idola kita Di kabar pertama kita awali dengan vitamin malam minggu nih persahabat ya Masya Allah dimulai dengan kekiutan, keromantisan, idola kesayangan Papa B pun oleh si naik motor berdua Masya Allah persahabat Ini momen yang sangat kita rindukan Apalagi Bunda Lesti Keciora Sampai memeluk papil di belakang Dan papil pun tentunya memegang tangan Bunda Lesti Insya Allah ini sesuai banget persahabat Kebahagiaan yang sangat luar biasa The real vitamin malam minggu nih persahabat ya, Alhamdulillah Disuguhkan kebahagiaan lewat postingannya Bang Adi Sky Mereka tentunya Masya Allah Selalu bahagia Kita lihat persahabat di kolom komentar Begitu banyak respon yang diberikan Di antaranya persahabat dari akun Dia NGGR mengatakan Gemes amat Papa bundanya abang L Dulu pas motoran zaman PDKT Meluknya masih malu-malu gitu ya Sampai papapnya abang harus ngambil tangan bunda Buat meluk yang erat Sekarang sudah lain ya Erat banget Sambil dipuk-puk juga tuh tangan pas meluk pinggangnya Masya Allah dipuk oleh Papa B Ini emang sesuit so banget persahabat Kebahagiaan yang kita dapatkan Dari idola kesayangan kita Kemudian juga persahabatnya kita lihat Komentar selanjutnya Dari akun Amanda Bonggu mengatakan Yang gak ada pasangan sabar ya aku aja Yang ada pasangannya guling-guling aja Di tempat tidur nggak kemana-mana <laughs> Ini cute banget Masya Allah Malam-malam apalagi pas banget ya di malam minggu mereka jalan motoran berdua Alhamdulillah Mudah-mudahan bahagia terus untuk Leslar Dan semoga idola kesengan kita selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Kemudian kita lihat juga bersahabat berikutnya Ini mengingatkan kita nih bersahabat ya Ke zaman PDKT Masya Allah banget kita juga dibikin salfok dengan kalimat caption yang ditulis oleh akun Fatihnya Leslar Bunda Lesti Bilai, Mungkin bagaimanapun hidup kita, Asal dede bisa sama kakak, Dede bahagia, Ini bukan rakor atau kisah film romansa, Ini kisah di dunia nyata, Dan Alhamdulillah, Kita Leslar Lovers adalah saksinya, Cinta itu benar-benar nyata, Alhamdulillah bersahabat, kita mendapatkan pelajaran banyak dari Lesti dan Bilar Kemudian kita simak juga bersama Cidukan Semalam Terlihat ya Leslar bersama Adi Sky Dengan pasangannya juga Masya Allah Dan yang bikin salpok persahabat ya Bang Aditya Tama Yang jadi nyamuk kata ya Alhamdulillah mereka tentunya selalu bahagia Apalagi Leslar Selalu membuat kita happy, masya Allah. kemudian juga persahabat Kita lihat, ini momen dinner time yang persahabat Ya, memang terpantau, ya Bang Aditya. Tama tidak bersama dengan pasangannya, masya Allah. Bunda Leslie semakin cantik, auranya selalu membuat kita bahagia, auranya terpancar cahaya dari, dari ratu wajahnya luar biasa banget al alhamdulillah selalu mendapatkan kebahagiaan dari wrestler family selanjutnya persahabat kita simak juga di sini ada kabar yang sedang ramai semalam persahabat Papa B itu berkomentar di postingannya lensa doni dan ternyata lensa doni persahabat ya bukan tentunya orang yang tentunya kita anggap baik Papa Bipun persahabatnya membongkar ulah dari Lensadoni. Selain Lensadoni, ada juga persahabatnya yang lain. Salah satunya adalah Novi. Novi persahabatnya kembali menjadi sorotan. Papa Bilar pun semalam juga memposting akun Instagramnya Novi. Ada kalimat yang ditulis oleh Papa Bilar. Tapi memang bahaya jika dibiarkan. Wow, persahabat, satu persatu Orang-orang yang berkhianat dengan Papa B ditunjukkan, persahabat para, para fans juga mendukung penuh ya dengan Rizky Bilar Mudah-mudahan idola kesengan kita selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kemudian juga, persahabat, ya, Papa Bilar memposting sebuah kata-kata Papa Bilar mengibaratkan itu tumbuhan parasit Tumbuhan parasit adalah tumbuhan yang untuk kelangsungan hidupnya menggantungkan sebagian atau seluruh sumber energinya pada tumbuhan lain dan mengakibatkan inangnya mengalami kekurangan energi. Kita simak juga kalimat yang diposting oleh Papa B. Agak disayangkan, kadang jika harus memotong sebuah tanaman hanya karena beberapa parasit yang menggerogoti. Papa B. mengibaratkan, Tanaman parasit Untuk Lensa Doni Dan Novi Mudah-mudahan berselamat ya Bapak B, bunda Lesti selalu bahagia rukun rumah tangganya Dan semoga Sakinah, mawadah, dan warahmah Amin Kita juga pasti masih menunggu cidukan hingga kabar terbaru Berikutnya, jangan kemana-mana Happy weekend semuanya, tetap stay tune Di channel Diva TV, biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru Dari Lesti dan Rizki Bilar ini dulu informasi di pagi ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bang Ino ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.